Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, lovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru kabar baik, kabar bahagia, dan pastinya kabar spesial dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar.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 Baiklah persahabat, seluruh dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini Bang Wina akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Ke kabar pertama persahabat ya, kita berada dengan kabar yang sangat membahagiakan sekali nih Terutama untuk Papa Bilar yang Alhamdulillah tim kesayangan sepak bolanya akhirnya menang di Champion League persahabat, ya. Dan kita lihat nih ada sebuah kalimat yang diposting oleh Papa B Pertama kali setelah sekian lama gua nonton Liverpool menang. Wow, Alhamdulillah ya Pertama kali nih, setelah sekian lama, Papa Bilar nonton Liverpool akhirnya menang. Alhamdulillah ya Tentunya kita turut bahagia juga, Masya Allah. Tim Sepak Bola Kesayangan dari Papa Bilar bisa menang ditonton langsung nih sahabat ya oleh Papa Bilar Postingan ini pun direpost kembali oleh akun Abang Aris Kalimat Caption pun dituliskan di unggahan ini Alhamdulillah ya Osas, tapi jangan nonton pertandingan di lapangan ya Bukannya bola masuk gawang nanti bola terbang ke kamu Osas Aduh ini bikin ngakak banget ya Masya Allah Tetap kita merasa bahagia sekali ya Melihat kebahagiaan tentunya yang didapat oleh Papa Bilar hari ini, Masya Allah Tentunya kita lihat juga persahabat ya ke kabar berikutnya Semakin bahagia vitamin akhirnya muncul juga di postingan Papa Bilar yang terbaru Masya Allah, Abang L ini lagi naik motor polisi Aduh, Masya Allah banget ya, nggak kerasa nih Abang Fatih sudah gede ya Masya Allah, anak kesayangan dari Leslar dan pastinya ini adalah kebanggaan penyemangat untuk warga Konoha. Luar biasa. Di posting kembali, bersahabat, ya. Kita lihat oleh Kaiz B30. Tentunya di postingan ini banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan oleh Lesa Lovers. Di antaranya, di, antara, <tuh> di antaranya dari akun Charyadik24 mengatakan, udah bisa boncingin ayangnya dia tuh, Masya Allah, bocil, pinter. Wah, wow, Masya Allah banget ya, dek juga kalimat komentar diberikan dari akun Leoni 2889 delapan Udah gede ini mah, bener-bener Masya Allah bang Anak aku dulu umur setahun aja belum berani naik motor sendirian gitu Harus dipegangin, ini mah Masya Allah Masya Allah bang, luar biasa nih Abang El ya Gak kerasa banget, udah gede dan makin pinter pastinya Luar biasa Ini penyemangat dan vitamin bahagia banget sore hari ini untuk kita semuanya Berikutnya disemak juga persahabat ya info penting untuk keluarga Konoha Jangan sampai lupa persahabat ya, tanggal 18 September hari Minggu ini Bakal ada kejutan spesial dari Bunda Lesti yang akan hadir Di acara Temu Kangen Ini acara spesial untuk warga Konoha Karena akan berkolaborasi bersama Kotak dan Waode juga persahabat ya Ini kebahagiaan dan tentunya ini kabar gembira juga untuk warga Konoha Diingatkan kembali, jangan sampai lupa hari Minggu Tanggal 18 September 2022 Pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Tempatnya itu di Ancol Ecovention Eco Park Ancol Jakarta Jadi jangan sampai lupa bersahabat ya untuk dicatat warga Konoha Jadwalnya biar nggak ketinggalan, biar tidak terlewatkan Acara off-airnya Bunda Lesti di Ancol nanti hari Minggu Kita simak juga bersahabatnya di kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh Kagama DKI Hai Kagama Pupol, mau bergabung dengan ribuan orang di Temu Kagama DKI 2022 Bingung caranya untuk daftar? Klik link berikut ini itu persahabat yang ingin daftar Kalian langsung aja klik linknya ada di bio Kagama DKI Persahabat ya Ini pastinya banyak pejabat-pejabat yang hadir Tentunya ini kesempatan untuk warga Konoha juga menyaksikan secara langsung Bunda Lesti di acara Temu di kagama DKI Masya Allah di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Instagram rosa 24 mengatakan ah ada Lesti katanya itu masya Allah banget ya bangga sekali warga konoha Bunda Lesti bisa turut hadir memeriahkan acara acara temukan kagama DKI yang akan diadakan di Ancol, jadi jangan saya perlu bersahabat ya. Di Ancol, idolitas kita akan tampil memberikan kejutan spesial buat kita semua. Pastinya masih menunggu, cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, dan bahagia seputar Leslar. Tentunya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Menuju ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.